Manchester United lagi-lagi mendapat hasil buruk setelah ditumbangkan rival sekota mereka Manchester City dengan skor 4-1. Hasil ini membuat MU tertahan di posisi kelima Premier League hingga pekan ke-28. Sedangkan Manchester City berhasil mengamankan posisi mereka di puncak klasemen dengan unggul 6 poin dari Liverpool di posisi kedua. Di pertandingan ini, back termahal dunia yaitu Harry Maguire kembali tampil brilian membantu Manchester City untuk membobol gawang yang susah payah dijaga David De Gea. Dari semua pemain dan penggemar MU, De Gea mungkin adalah pihak yang merasa paling dirugikan dengan penampilan brilian Harry Maguire. Sebenarnya hampir semua pemain belakang MU saat ini bermain apik, namun Harry Maguire sebagai kapten yang sekaligus menyandang gelar back termahal dunia adalah satu-satunya orang yang pantas mendapat penghormatan sebesar-besarnya atas kontribusinya membantu lawan dalam membobol gawang yang dijaga David De Gea. Oke, cukup serkas munye. Beck termahal dunia seharusnya menjadi gelar yang pantas disenang oleh Beck dengan performa hebat, berkontribusi untuk kemenangan tim, punya peran besar dalam menjaga lini pertahanan, dan dapat diandalkan dalam situasi genting bagi penjaga gawang. Tapi mengapa Maguire justru bertingkah sebaliknya? Ada apa dengan Maguire? Dan kenapa MU berani membayar sangat mahal untuk pemain seperti ini? Saat masih membela Leicester City, Maguire merupakan sosok back tangguh yang mampu menjaga lini pertahanan dengan baik. Secara statistik saat itu Maguire termasuk yang terbaik jika dibandingkan dengan pemain bertahan yang dimiliki MU saat itu. Maguire adalah opsi terbaik untuk mengisi pos back tengah demi memperkuat lini bertahan MU yang berantakan. Maguire juga sangat tangguh dalam mempertahankan bola dan brilian dalam duel udara. Tercatat ia memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 78% dalam urusan duel udara. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dari semua pemain bertahan yang ada di Liga Premier Inggris saat itu. MU pun rela mengeluarkan uang senilai 80 juta pounds demi mendapatkan jasa Maguire. Nilai tersebut mengalahkan rekor back termah dunia sebelumnya yang dipegang oleh Virgil van Dijk dengan transfernya ke Liverpool yang menyentuh angka 75 juta pounds. Namun, setelah pindah ke MU, penampilan Maguire jauh dari kata mengesankan. Maguire seringkali membuat blunder fatal yang menyebabkan MU harus menerima hasil pahit. Ia kerap menjadi kambing hitam atas hasil buruk yang didapat MU, terlebih karena dia adalah seorang kapten.